Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Alfi Best Junior, miliarder Inggris menghebohkan penggemarnya usai memutuskan bersyahadat Keputusan Alfi untuk menjadi mu'alaf berawal saat melihat ibu dari temannya yang mengucapkan dua kalimat syahadat di masjid Pengakuan ini disampaikan Alfi saat menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Stephen Sully Dalam video itu, Alfi menceritakan perjalanan spiritualnya. Pemuda kaya itu mengatakan bahwa awalnya dia menganut agama Kristen, namun dalam menjalani kehidupan Alfi tidak mengikuti ajaran dalam agamanya. Dia pun merasa seperti kehilangan arah dan tidak ada yang membimbingnya. Jadi, saya Kristen. Saya tidak terlalu religius dalam hal apapun, tapi saya seorang Kristen. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak pernah ada yang benar-benar memberitahu saya apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan seperti petunjuk dalam hidup, kata Afi. Kemudian saat Afi sedang berlibur bersama temannya, ibu salah satu dari sahabatnya ini ingin bersyahadat di salah satu masjid di London. Merasa penasaran, dia kemudian mengikuti proses tersebut dan ini menjadi pertama kalinya masuk ke masjid. Saya pergi ke masjid pertama kali dengan salah satu teman saya dan ibunya hendak bersyahadat Saya bilang akan ikut masuk untuk melihat Saya ingin melihat bagaimana itu Karena saya sangat berpikiran terbuka Jelas Alfi Melihat ibu sahabatnya bersyahadat di masjid Alfi merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan di tempat lainnya Selain itu dia juga seperti menemukan sesuatu yang telah hilang dalam hidupnya selama ini. Dan saya benar-benar merasakan sesuatu di masjid yang belum pernah saya rasakan di tempat lain. "Saya pikir mungkin inilah sesuatu yang hilang itu," ujar Alfi. Dari situ, Alfi mulai tertarik dengan agama Islam. Secara perlahan pemuda ini membaca Al-Qur'an dan merasa tertarik hingga memutuskan untuk menjadi mualaf. Kemudian saya ambil Al-Qur'an, dan saya mulai membacanya. Saya suka moral, rasa hormat, petunjuk yang Al-Qur'an berikan, dan saya merasa cocok dengan itu," ungkap Alfi. "Ketika saya bersyahadat, saya ditanya oleh imam, 'Mengapa saya masuk Islam dan jawabannya sederhana? Hanya Tuhanlah yang bisa menjawab pertanyaan itu.'" Dialah yang membawa saya ke masjid dan membiarkan saya masuk, tandasnya. Itulah tadi kisah mualafnya miliarder asal Inggris, Alfi Best Junior. Semoga kita bisa ambil ilmu dan menambah iman kita. Aulohu alam bi